Jadi, kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran, Dimana Allah telah mewahyukan di dalam Surat Al-Ikhlas: 'Kulhu Allah, Ahad, Allah, Husamad. Katakanlah: Hanya Allah yang Maha Esa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah, yang lain enggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain enggak ada. Bosmu yang enggak ada.'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 Enggak bisa ngerayu suaminya, masya Allah, sampai nangis-nangis. Ya, nangis ngerayu suaminya, gak dikasih. Tolong yang beliin handphone yang udah nangis, gak dikasih. Uh, sakit itu ngerayu istrinya. Ayo, yang pindah rumah gitu ya, uh, di rumah orang tua orang tua saya ikut orang tua saya suaminya neng istrinya sampai nangis. Uh, istrinya tambah marah-marah. Wah, -marah. pinter ngerayunya gagal juga ya, sakit, sakit hati.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 ini kata manusia yang lamun. Malaikat bilang ini orang pinter nih, Karena dia mintanya sama Allah, bukan sama kamera yang mau dia jual. Dia mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Eh ya subhanallah. Tiba-tiba kameranya enggak laku, duitnya datang banyak. Dus, dus, dus. Ya, tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba. Nah, dari mana itu? Wa may ya yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la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 Tapi kalau hukum pasti, gak mungkin salah. Karena itu wahyu ilahi dan sabda Nabi Muhammad SAW. Oke enak kan? Allah bilang nih sama kita semua. Ya tapi yang diajak bicara yang iman loh ya. Kalau nggak percaya ya terserah. Bukan Mau Kita nih mukmin semua kan? Nah, mukmin diajak bicara sama Allah. Kalau nggak iman ya ngapain saya ajak bicara? Ini yang diajak bicara yang beriman. Kalau udah bicara iman jangan pakai akal. Ini akal ini suka membuat orang yang beriman jadi rusak imannya. Iman itu yang membedakan antara mukmin sama orang yang nggak mukmin. Yang nggak mukmin pakai akal saja. Tapi kalau yang mukmin nggak butuh akal dia. Aku percaya sama Allah kok. Gimana? Ya urusannya Allah. Aku percaya sama Allah selesai. Itu mukmin. Walaupun orang yang beriman akalnya dipakai untuk menambah keimanannya, ya untuk perkuat keimanannya, untuk menyampaikan kepada orang lain agar bisa menjadi beriman pula.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 Yang dilarang tinggalkan, selesai tuh. Kayak gini loh, kayak gini. Wah, zaman sekarang ini mau, mau ke mall aja susah nih. Mesti apa namanya punya aplikasi Peduli Lindungi, mesti harus sudah divaksin. Mau ke mall aja su susah, gak susah tuh ya. Ya, jalankan saja peraturannya. Kalau kamu sudah vaksin punya aplikasi Peduli Lindungi, kamu ke mall mudah gak susah kan gitu.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 Ya janganlahu Dia Allah akan selalu. Oh ini harus digas bawah ini. Dia Allah akan selalu. Ya janganlahu memberikan kepada dia yang bertakwa pada Allah Taala mahroja jalan keluar. Batu nutupin segede apapun orangnya bertakwa Allah jalan keluar.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 Simple, enggak ribet, enggak cari pasukan, enggak cari uh, relawan, enggak cari apa tambahan manusia untuk bantu perjuangan, enggak cari A sampai Z, ya memakai yang sudah ada di tangan, yang ada di tangan Nabi Musa AS, enggak jauh-jauh loh. Ya sudah tongkatmu pukulkan ke laut, solusi yang enggak masuk akal manusia. Duk. Laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya selamat, Firaun Tenggelam dan Binasa. Diabadikan sampai akhir zaman dan sepanjang masa. Selesai masalah. ya Selalu diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Selalu diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Gak cukup itu. Plus, min la Dan Allah akan selalu beri dia rezeki yang gak pernah diperhitung, bisa diperhitungkan oleh dia ataupun yang lain. Layah tasib. Jadi orang yang dekat sama orang bertakwa ini kalau kalkulasi rezekinya pasti pusing. Dah lah, tidak mungkin ketemu. mau pakai jurus model apapun, kok bisa ya? Kok bisa? Nanti kok bisa? Karena Allah suka ngasih surprise sama hambanya yang bertakwa. Surprise, surprise. Allah ngasih kejutan. An ini, nih, nih sampai kita bingung ini bertubi-tubi dikasih rezeki sama Allah Taala itulah ya tasip dari arah yang nggak pernah bisa dia perkirakan dia sehebat apapun punya ilmu uh, apa itu Maseto kalau untuk memprediksi namanya apa itu kita kalau misalnya punya data uh, apa itu nah istilahnya itu seperti Google tuh punya kalau Google bisa bagus itu karena punya Bukan, bukan. bukan AI Namanya, ilmunya, kalau di matematika itu. Oh, uh, saya sudah nggak sekolah soalnya. Apa nih, maseto? Atau ini siapa? Pemirsa yang tahu nih. Ya, coba ditulis, dicat. Ah, Apa namanya itu? Statistik? Ya, yeah, ketemu. Nanya sama kalian, enggak dijawab, udah nanya sama langit. Statistik. Ilmu statistik.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 Udah lah ya Tasib. Udah jangan kamu hitung. Jangan kamu pikir. Jangan kamu cari-cari. nggak -cari. bisa. Lah ya Tasib. Allah udah bilang nggak pernah bisa diduga rezekinya orang yang bertakwa. nggak bisa. Itu Allah menunjukkan kemaha kemampuannya beri rezeki. Allah menunjukkan kemaha kuasaannya dalam beri rezeki. Allah menunjukkan otoritasnya kepada manusia. Kamu nggak bisa. Hanya aku yang bisa. Asik. itu uh, Min itulah ya Tasib.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 Mau pakar A sampai Z yang enggak urus, yang dia urus caranya Allah, cara Rasulullah SAW. Nah, nanti termasuk caranya Rasulullah, itu caranya ulama. Ya bagaimana pendapat para ulama, bagaimana petunjuk para ulama hidupnya hanya begitu. Oh, hidup ini singkat kok, mohon maaf lo ya. 60-70 tahun itu rata-rata umur kita. Oh, hidup sampai 60-70 tahun kok cuman dibuat mikir cari duit itu kan bodohnya kita luar biasa. Oh, duit tuh enggak usah dicari ya, pasti datang kok. Tapi ya usaha.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 kul huwallahu ahad allahus somad. Nah insyaallah 30 menit saya berbicara ini barokah, ya manfaat, kendati seperti yang tadi saya sampaikan, singkat ya mudah-mudahan manfaat dan sampai nanti jannah manfaatnya nggak berhenti terus, ya, terus nyambung manfaatnya, karena kita bersama-sama belajar untuk menjadi manusia yang ingat kembali bahwasannya untuk menjadi tenang